Di kalangan mereka yang bertanding pada hari itu ada dari parti yang ingin menguasaimu dan ada yang ingin mengembalikan kuasa kepada kamu Pilihlah dengan betul Saya tak mahu cakap nama dan siapa BAI KESANI! Warnik! Video dan channel ini tidak mempunyai license daripada FINAS Seterusnya, hari ini ialah 16 September 2020 Ini bermakna hari ini kita menyambut Hari Malaysia yang peliknya, Hari Malaysia ialah sambutan ulang tahun penumbuhan Malaysia pada tahun 1963 iaitu 57 tahun dahulu Tetapi, kita hanya mula menyambut perayaan ini 10 tahun yang lepas iaitu pada tahun 2010 Pada masa itu, saya baru berumur 23 tahun Saya tak kisah pun time tu kenapa kita sambut Hari Malaysia Yang penting kita dapat satu lagi hari ekstra bercuti I mean, siapa tak nak bercuti, betul tak? Tapi selepas lihat dengan teliti, sambutan Hari Malaysia ini membawa makna yang lebih besar dan telah banyak membentuk keadaan di Malaysia sekarang. Hari Malaysia ini adalah sebenarnya hari yang sangat penting, lebih-lebih lagi kepada mereka yang berada di Sabah dan Sarawak. Jadi, di dalam video kita pada hari ini, mari kita melihat sejarah penubuhan Malaysia, Perjanjian Malaysia tahun 1963 ataupun MA63 dan bagaimana orang-orang Malaysia Timur dianai oleh orang-orang Malaysia di Semenanjung. Sebelum saya bermula, dalam channel ini saya membincangkan isu semasa dan politik Malaysia dan saya juga ada merancang untuk buat video-video yang berlainan daripada topik-topik ini Jikalau anda suka video-video ini, tolonglah tekan butang subscribe dan loceng dia sekali ini akan banyak membantu channel kami membesar Mari kita bermula dengan sejarah penubuhan Malaysia di Dalam video yang saya buat pada hari Merdeka saya mengatakan 31 Ogos 1957 ialah hari kemerdekaan Tanah Melayu dan bukannya hari kemerdekaan Malaysia. Ini adalah kerana Malaysia Timur pada tahun 1957 masih lagi kawasan jajahan penuh Empire British. Sabah dan Sarawak hanya mendapat kemerdekaan pada 16 September 1963 sekali dengan penumbuhan Malaysia. Ini pun bukan kerana British baik hati nak bagi kemerdekaan kepada Sabah dan Sarawak. Kemerdekaan ini hanya diberi kerana United Nations telah meluluskan Komiti 24 yang bertujuan untuk melaksanakan kemerdekaan ke atas semua kawasan jajahan Empire-Empire pada tahun 1961. Oleh sebab itu, Empire British bercadang untuk memberi kemerdekaan kepada tanah jajahannya di Asia Tenggara dengan menyatukan mereka dengan persekutuan tanah Melayu untuk menubuhkan negara baru iaitu Malaysia. Kenapa? Tuhan je yang tahu. So, pada 16 September 1963 Perjanjian Malaysia telah ditandatangani dan Malaysia telah ditubuhkan Tetapi Malaysia yang ditubuhkan pada hari itu tidak sama dengan Malaysia yang kita kenali pada hari ini Rancangan penumbuhan Malaysia pada tahun 1963 ialah mengikut model United Kingdom England, Scotland, Wales dan Northern Ireland ialah empat negara yang berbeza tetapi ditadbir di bawah kerajaan United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Malaysian Agreement 1963 ataupun MA63 menyatakan Malaysia ialah sebuah negara yang terdiri daripada empat kawasan yang berbeza Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak walaupun diketuai oleh satu kerajaan tetapi masih ada hak ke atas sumber asli dan otonomi rakyat masing-masing 1961 pula, Singapura dikeluarkan daripada Malaysia atas sebab-sebab yang terlalu panjang saya nak terangkan sekarang Tahun 1976 pula ialah kemuncak kontroversi dalam isu MA63 Pindaan kepada MA63 telah dibentangkan dan diluluskan pada tahun ini Pindaan ini telah mengurangkan status Sabah dan Sarawak daripada rakan kongsi persekutuan tanah melayu di dalam Malaysia kepada hanya negeri yang sama taraf dengan negeri-negeri lain di dalam persekutuan tanah melayu So, mesti ramai yang tertanya apa bezanya Jikalau Sabah dan Sarawak ni menjadi rakan kongsi ataupun hanya negeri di dalam Malaysia ini ada banyak perbezaan sebenarnya Perbezaan yang paling besar dan paling ketara ialah pengendalian sumber asli Sabah dan Sarawak ni sebenarnya lebih besar daripada semenanjung maka mereka mempunyai lebih banyak sumber asli Lebih-lebih lagi bilangan minyak di perairan Sarawak yang sangat banyak Sekarang ni Sabah pun dah ada simpanan minyak yang banyak Sebelum 1976 Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa untuk mengendali proses pengeluaran dan pengeksportan sumber-sumber seperti minyak sendiri. Selepas 1976, mereka tidak lagi mempunyai hak untuk buat macam ini. Semua arahan datang daripada kerajaan yang tertumpu di semenanjung Malaysia. Yang mereka lebih marah ialah bila Sabah dan Sarawak hanya diberi 5% daripada pendapatan sumber-sumber ini walaupun mereka telah menyumbang sebanyak 60% daripada pengeluaran minyak Malaysia Sehingga sekarang mereka di Sabah dan Sarawak melihat peristiwa 1976 sebagai satu rompakan yang dibuat oleh orang semenanjung terhadap hak orang Malaysia Timur Walaupun saya bersetuju peristiwa tahun 1976 itu adalah tidak adil untuk orang Sabah dan Sarawak Tetapi, walaupun pindaan 1976 dibentangkan oleh parti semenanjung Malaysia dan diluluskan oleh Parlimen Semenanjung Malaysia tetapi di dalam parti-parti itu ada juga MP daripada Sabah dan Sarawak Semua parti komponen Sabah dan Sarawak yang berada di dalam barisan nasional telah mengundi untuk meluluskan pindaan MA63 pada tahun 1976 Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun lepas cuba untuk meluluskan pindaan semula MA63 kepada yang asal tetapi tidak berjaya ini adalah kerana pindaan semula ini memerlukan majoriti 2 per 3 di dalam parlimen which means masih ada lagi MP di Sabah dan Sarawak yang tidak mahu kuasa dikembalikan kepada rakyat Malaysia Timur Tetapi sebenarnya pindaan semula ini tidak memerlukan kelulusan daripada parlimen Ada artikel yang ditulis oleh uslegal.my yang membuktikan Sabah dan Sarawak boleh mengubah atau membatalkan sendiri pendaaan yang dibuat oleh parlimen pada tahun 1976 Saya juga cadangkan korang baca artikel ini sendiri dan saya akan letakkan link kepada artikel ini di bawah All you need ialah Dewan Undangan Negeri yang diketuai oleh parti yang ingin mengembalikan kuasa kepada rakyat di Sabah dan juga di Sarawak Jadi ingatlah orang Sabah jikalau kamu ingin kuasa dan hak dikembalikan kepada kamu 26 September ini ialah peluang kamu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 dan saya pun tak pernah pergi ke Sabah atau Sarawak. Memang tidak ada sebab praktikal untuk orang menanjung macam saya ini mahu kuasa dipulangkan kepada Sabah dan Sarawak. Tetapi ini bukanlah sebab praktikal tetapi sebab moral. Islam sangat benci kepada mereka yang mengambil hak orang lain dan mereka yang melihat ini berlaku dan tidak berbuat apa-apa. Dosa dia sama macam kita mengambil hak mereka juga. Dengan itu, selamat hari Malaysia dan bangkitlah Sabah. Terima kasih kerana menonton. Sila tekan butang subscribe dan loceng dia sekali untuk melihat video-video yang saya telah buat dan juga video-video yang saya akan buat. Ini akan banyak membantu channel ini untuk membesar. Sekian, terima kasih.